Saya mohon maaf kepada Pak Wakil Bupati, saya duduk di atas kursi. Jadi tradisi pantun berpantun ini kalau diteruskan bisa sampai hilang sarapan pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Mendapatkan pahala jihad Bismillah. Tema yang diberikan kepada saya judulnya adalah apa judulnya? Kebersamaan dalam pandangan Islam. Hah? Kebersamaan dalam keberagaman dalam. Kalau saya pergi ke yang paling ujung barat Indonesia itu provinsinya Aceh kalau ketemu sama orang Aceh orang Aceh akan nanya buhaba, haba-hubatnya apakah apa kabar lalu kemudian turun dari Aceh pergi ke Sumatera Utara Medan mereka akan nanya biado biado juga artinya apa kabar lalu kemudian kalau saya pergi ke timur Indonesia ketemu saudara saya di ujung pandang di Matasar mereka akan berkata agak-agak Baji baji, lalu kemudian kalau saya pergi ke Pulau Jawa ketemu dengan saudara saudara saya mereka akan bertanya, beri pun kabari api, moko moko, sing melu acara ini foto kafe berbunang surga saudara saya di bumi pasundan maka saya akan berkata kumaha aku, aku Dawang dulu saya satu rumah sama keman di mesir orang jawa barat persatuan kita dulu di daerah itu per di kairo kalau saya namanya KSMR kelompok positif mahasiswa riau kalau teman-teman yang dari jawa barat namanya KPMJB pelajar mahasiswa jawa barat kudu salah satunya guru kita semua ustaz Ihsan ada di sini aneh ya hampir 20 tahun saya gak ketemu ustaz Ihsan saya pulang 2002 sekarang sudah 2020 20 tahun nggak ketemu, wajahnya nggak berubah luar biasa lupa tadi nanya resepnya apa mungkin salah satunya karena banyak makan nanas jadi, kita tidak bisa memaksa orang untuk menggunakan bahasa kita betul yang penting substansinya sama mau agak kareba, mau berpun kabari mau piado, mau kuhaba mau kumaha damang sapa menyapa afakan apa kabar oh buktinya di Arab sama mau siapa bilang di Arab sama memang kalau kita di pondok pesantren bunyinya sama kaifa tapi ketika sampai di Arab beda kalau di Saudi Arabia kem hal tapi kalau di Mesir beda lagi izaya kalau di Irak beda lagi شلونك kalau di Maroko beda lagi Jadi basalik kidil شويه alhamdulillah basmalah Sampai ke kampung saya beda lagi. How are you tonight? Pergi ke Perancis, beda lagi. Di Perancis kalau selamat pagi, bonjour. Bon. Selamat malam, bonsoir. Nama kamu siapa? Kamu tutapel? Nama saya Abdul Somad, Juma Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Adis Institute Maroko, Jesuit Etudion, ada orang hadis establishment. Koyom du Maroko. Artinya apa? Kita tidak bisa paksa orang lain ikut bahasa kita. Tapi kita berusaha untuk tahu, kalau sudah tahu memahami, maka berlapang dada memahami berbeda, Perbedaan justru perbedaan itu yang membuat indah ini saya dari atas melihat ke bawah ini seperti melihat wangi yang turun ke bumi Masya Allah ada hijau, ada merah, ada kuning, ada kelabu bayangkan kalau hitam semua bayangkan kalau putih semua maka beraneka ragam itu ini ini keindahan inilah yang diciptakan Allah kira-kira kalau Allah mau buat kita semua sama satu bisa atau tidak? Innama amruhu iza aradha syai'an bisa bisa hanya saja Allah buat beraneka ke supaya ada persaingan. Allah, Kalau Allah mau dikuatnya kamu satu saja, walakin Tapi Allah buat kamu beraneka ragam sebagai ujian, ujung-ujungnya fastabiqul yang penting berlomba dalam kebaikan orang Aceh berlomba dalam kebaikan mereka bangun masjid besar sehingga tidak bisa dipukul ombak gelombang tsunami besar masjid tegak berdiri orang Medan dalam kebaikan mereka bangun masjid besar Masjid Raya Al-Masun di depan Istana Maimun di depan masjid Lalu kemudian saudara saya di Pulau Jawa bersaing dalam kebaikan Berdiri masjid lemak yang tinggi menjulang bumi pasundan Di diri ada para ulama-ulama besar bersaing dalam kebaikan Sampai ke Kalimantan ada ulama bersaing dalam kebaikan Syekh Muhammad Arshad al Banjari, al Banjari orang Banjar, Al-Makassari orang Makassar As sundawi saling bersaing dalam kebaikan. Apakah yang paling mulia yang paling tinggi di atas kursi? Belum tentu. Apakah yang paling hina, paling rendah yang duduk di bawah Apa? di atas koran? Belum tentu. Duduk di atas kursi ini kan sementara Tauziah Begitu Tauziah berakhir kan turun. Apa mungkin pas selesai acara saya tetap bertahan? Bani bisik pausak acara sudah selesai. Enggak, Tidak. saya mau di sini terus. Semua akan berakhir dan kita akan menghadap Allah yang kita bawa hanya ilalladzina Ibu sekalian yang baru saja diwisuda Yang ngajar mereka Alikas roha, Ali Ali Dari mulai ikhlas sampai akan Quran Apal Quran gurunya Tapi begitu pemasangan medali Sekaligus penyerahan ijazah Pemberian hadiah Al-Quran Akan diberikan oleh Ustadz Abdul Somad Saya terus terang malu yang ngajar bukan saya, yang mendidik bukan saya, yang habis suaranya keriak guru-guru kita. Mereka orang yang rendah hati, tidak mau riak, tidak mau menunjukkan amalnya. Abu Somad yang tampil di depan saya khawatir pas di akhirat kata malaikat, Abu Somad amalmu sudah habis, dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. <tuh> Hari ini adalah pertemuan kita di tengah perbedaan, tapi kita bersama dalam La ilaha illallah wa jangankan masalah sholat masalah zakat masalah puasa, masalah haji masalah baca Quran berbeda yang satu baca Quran a". yang satu a". kiraat apa yang kita baca kiraat hafs An sedangkan yang baca Quran, kiraat wars jadi membaca Quran jadi ketika tapi di Maroko itu kiraatnya wars Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malikiyaung nitin, mimnya tidak pakai alif. Kalau kita baca kiraan afs, malikiyaung nitin. Kalau kiraan afs, al- dhina yuqimu nau soda. Kalau kiraan afs, al- dhina yuqimu nau sobok tapi bukan mentang-mentang kita sudah belajar lalu pergi ceramah ke kampung yang orang belum mengerti, lalu Abdul Somad diminta maju jadi imam langsung baca Ar-Rahmani Rahim baca Maliki Yaumiddin ayat alladziina yuqiimuunash wa Selesai salat langsung jamaahnya pisih. Siapa ini ahli sesat <laughs> Karena menimbulkan fit. fitnah. Dalam baca bismillah aja nggak sama. Iman tadi saya yakinkan 100% Mazhab Syafi'i. Ustadz Hawyani dari mana? dari bismillahnya bismillahirrahmanirrahim nilainya? oh nilainya? syafi'i tapi kalau nilainya? 2000 bismillahnya ada, nilainya? 2000 kedengaran bismillahirrahmanirrahim nilainya? 2000 nilainya? 2000 kalau kita sholat di Masjid al-Masjid Nabawi bismillahnya enggak kedengaran karena pemerintah Saudi Arabia bermazhatan kembali tapi Maroko Aljazair, Tunisia Mauritania empat negara di Utara, mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki bismillahnya nggak ada sama sekali. Langsung alhamdulillah. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya 2 tahun belajar di mazhab Maliki tapi ketika pulang ke Pekanbaru Riau, saya tahu bumi kami di Riau di Sumatera itu mayoritasnya mazhab Syafi'i. Saya nggak pernah tantang-tantang mau nuju ini nih, dari Maroko nih tidak boleh berbeda dengan karena akan menimbulkan fitnah siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang fitnah <laughs> jangan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat walaupun ibadah ini sama-sama ahli sunnah wal jamaah silakan maju jadi imam gak mau. dimanapun saya tahu subuh si menghindari untuk jadi imam bisa orang saya nggak bisa jadi imam oh bisa Bismillahirrahmanirrahim nggak mau jadi imam khawatir menimbulkan fitnah kita nggak tahu di masjid itu bismillahnya sir atau jahar kita nggak tahu di masjid itu baca doa gunutnya pada gunut atau tidak kita nggak tahu di masjid itu selesai sholat doanya bersama atau tidak kita nggak tahu selesai sholat itu apakah zikirnya jahar atau sir tiba-tiba nyelonong aja menimbulkan fitnah yang paling selamat usaha sama silakan jadi imam batu-batu <Glutang> Untuk menjaga persatuan, ini penting, ilmu penting, tapi ada yang penting di atas ilmu, al-adab, -al, ilmu adab. Bapak Ibu tentu sering mendengar Syekh Abdurrahman Suces, betul? Imam Masjidil Haram. Ketika dia diundang ke istiqlal, Jakarta jadi imam bisa dicari di tulis, www.youtube.com diminta dia jadi imam saya penasaran kira-kira nanti Abdul Rahman Sules pas di Jakarta pakai mazhab Kembali atau mazhab Syafi'i ya coba kita dengar begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dia tahu di sini mazhabnya Syafiq. Syafi, ini penting keberagaman. Dari awal kita sudah diuji keberagaman. Tapi bukan berarti keberagaman itu antara beramal tidak beramal. Itu suami Shano kok enggak pernah sholat Jumat? Kita mesti menghormati keberagaman. Enggak ada masa berdasarkan Jumat juga enggak ada. Ini ceritanya selama dalam ber, berat Itu si Anu ketika kota kota lewat untuk sedekah pembangunan masjid, renovasi kuat kenapa dia enggak sedekah? Oh itu kita mesti menghormati keberagaman. Yang mau sedekah silakan. Yang enggak mau enggak apa-apa. Oh enggak bisa. Karena yang namanya sedekah ini beda antara besar dan kecil masalah 2000 dengan 5000 itu keberagaman Beragaman. antara yang bakhil dengan yang derma ini anak anak muda kita kalau di masjid masih ada anak muda berbahagialah berarti masjid ini masih tetap ada sholat jamaah sampai hari kiamat saya senang sekali karena anak muda yang disudah anak muda yang bawa kotak-kotak anak muda kenapa yang bawa kotak sedekah dipasang anak muda karena Dan berkata, "Bapak Ibu, biar aku yang bawa, biar aku aja, karena ini berat bagimu. Kamu belum tentu mampu." Bapak Ibu tinggal isi aja, sama kartu ATM dan dompet-dompetnya sekalian. Mudah-mudahan yang bersedekah diberi Allah ganti. Bukan kata saya, hadisnya ada Sahih dalam sohib Bukhari, Mamin Muslim Nenius ketika orang bangun subuh, Allah kirim dua malaikat, apa kata malaikat? masukkan uang sedekah Allahumma orang yang bersedekah diri dia ganti, ya Allah tapi orang yang tidak mau bersedekah yang ketika kotak lewat dia pura-pura khusyuk -pura dengar ceramah yang ketika kotak lewat dia pura-pura ngantuk Allah adil Allah kirim juga malaikat kata malaikat berdoa Allahumma yang nggak mau sedekah binasakan dia ya Allah mohon adik-adik naik ke atas karena di atasnya ada ikan-ikan besar adaikan paus adaikan tuyu adaikan lumba-lumba. ala <laughs> Muhammad wa mustafa sayyidi mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kalau kenapa tiba-tiba bersalawat ah. karena begitu saya lihat kotak tadi naik ke atas jantung saya dekatnya kencang <laughs> tadi pas kotak belum muncul dia sih <laughs> begitu saya lihat kotak mendekat Banyak-banyak berselawat Paham Nanti hmm. kalau kelihatan Kenapa sama itu berselawat Banyak sekali Jantungnya enggak normal berdegup Jantung darah Tinggi naik Jantung koroner naik Setiap melihat kotak sondak -kotak. <tuk> Begitulah kerja SOS SOS itu apa Pak Ustaz? Standar operasional setan Kata setan Kamu jangan sedekah untuk masjid Karena jilpah belum lunas Kata setan Kamu jangan sedekah dulu selesai kata setan kamu jangan sedekah dulu mm, mobil masih geribit bunyi kelaksonnya <BOY> tapi kita lawan ini setan pagi ini setan bababur pulang dalam keadaan gagal kenapa karena jamaah memasukkan uang yang terbaik 2500 <edenrah> ini saya kunjungan pertama kali pertama kali kembali tapi rasanya kita udah ketemu lawan kata jamaah Ustadz aja ke PDM ini jamaah semua udah sering menyaksikan Ustadz Somad. cuman di YouTube subuh ini mereka mau menyaksikan mau memastikan apa apapun itu ada di alam nyata dan ke sebagian besar kita melihat Wow mudah sekali jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mudah setelah itu kita pun akan seperti bunga bunga yang harum, semarba, cantik, indah dipandang mata baunya Masya Allah Tabarakallah. ada yang merah, kuning, kelabu lalu kemudian dia pun mulai layu tak lama setelah itu dia pun akan kering dan maaf ini sama seperti itu, perempuan itu seperti bunga, kuno, harum, suarupa, cantik, indah, diletakkan di tengah istana yang megah, lalu kemudian dia pun mulai menguning, layu dan mati. Satu-satunya bunga yang tidak layu bunga plastik. Banyak sekarang suami tidak mau istrinya layu, akhirnya istrinya operasi, hidung plastik, dagu plastik, dua bulan mancung, bulan ketiga turun. Dagu turun tinggal ngambil sapu jadi apa nenek sihir Harry Potter? Resep dengar ceramah Abdul Somad satu, gak usah banyak-banyak, jangan tersinggung Beberapa jamaah yang tersinggung sakit hati kurang meninggal. <tik> <tik> Saya tidak pernah mau menyindir jamaah, jamaahnya aja yang terlalu sensi. Tapi masya Allah ta jamaah ini semuanya baik-baik. Bangun subuh. Ada perbedaan-perbedaan sedikit. Netauan firman trafakna, Pada perkara-perkara yang kita sepakati kita kerjasama. Tapi kalau kita istilah berbeda pendapat kita berlapang dah. Berlapang dada yang satu mengatakan menara mesti bulat, yang satu mengatakan mesti petak Ya poting aja. Akhirnya menang yang peta. Ya peta. <tuh>